Oke Om Lius pagi kamarnya? baik bikin apa ki? ini lagi siap-siap untuk kasih sarapan ikan dulu sarapan kutir kutir caranya bagaimana itu? jadi kita ambil yang bagian atas yang masih segar itu. terus kita kasih masuk di spot supaya kotorannya tidak ikut masuk nanti cuma lihat ikannya bisa sehat agar tidak ada kotoran yang masuk di kolam ikan. Ini kutirnya sudah ini kultur atau ditangkap dari alam? Dari alam, dari alam. Ini oh. sudah di apa? Sudah dibersihkan Jadi kotorannya sudah tidak banyak lagi. Oh langsung siap siap untuk disajikan ya? <laughs> Sajikan. Oh ini Medusa Galaxy Rontel Ini Albinokoi Red Ear Wah Bentar ini Langsung ini prtde wah seluunya lahap. lahap langsung kumpul gan nya kali ini kosong ini anakan prtde baru brojol kemarin oke okay. hari ini tanggal tujuh belas brojol ada dapat berapa ini uh, saya belum hitung Asli huh? <laughs> Berarti dia brojol di sini juga? Iya. berarti baru diangkat betinanya. depannya baru ditatakan oh, ke sini iya. bersama dengan indukan AFR Oh, tidak apa-apa dikumpul seperti ini. oh tidak apa-apa. Oh, iya. Karena dia warnanya masih bisa dibedakan. ini saya uh, membeli beberapa jenis Gavi Antara lain ASF, PRP, uh, Blue Sky, Galaxy Medusa Roundel Dan juga Albino Poirate Ear Kalau ini semua ikannya dijual atau cuma hobi saja? Iya, uh, kalau saya sebenarnya lebih hobi Tapi kalau ada yang mau beli juga bisa Oh, bisa. Bisa, bisa sebutkan nomor WA-nya? Jadi kontak di nomor WA 08114459233. Iya, mahal atau murah ini? Ya, <laughs> Karena bodinya tebal Oh <laughs> semua ya, ini. Kalau harga bersahabat kalau di sini. Harga mutu. Harga... kualitas. Iya. Harga ada, bersahabat. Ada, ada beberapa range harga lagi di sini. Oh kualitas iya. Kualitas ikannya pasti. Bisa, bisa langsung berkunjung ke sini ya. Bisa langsung berkunjung ke sini. Iya. Kalau di sini pakannya apa saja? Kalau e, pakan, pakan di sini kita pakan utama adalah kutu air dan e, apa artemia. Ya. Kalau kutu air lagi melimpah, kita bisa e, salah satu itu, untuk menjaga ketersediaan kutu air di tempat ini adalah e, kutu air yang sudah kita bersihkan ini nanti kita e, masukkan ke dalam plastik kemudian plastik. kita bekukan. Kenapa di masuk masuk dalam plastik? Ya, karena kita akan buka di dalam filter sehingga ya. uh, kualitas kualitasnya itu tidak tidak akan mengganggu dan dia oh. bisa mengeluarkan uh -oh. kandungan Kantungan masih tetap bagus. Seperti ini ya, ini artinya Siapa? sudah sudah mati. Sudah mati. Nah. Kalau mati seperti ini, uh, sudah tidak buat, tidak, ya. tidak sehat. Tidak sehat lagi. Hmm. Kita bikin ikannya jadi sakit nantinya. Uh, oh. Jadi jadi kita ambil yang masih hidup, yang masih hidup. Iya. Seperti ini. Iya. Nah, kantong plastiknya ya coba pakai kantong plastik nah, bagaimana caranya nanti kita masukkan di void baru kita ya. masukkan ke dalam plastik seperti ini seperti ini nah, oh, mantap nah, kita tutup dan kita masukkan ke dalam freezer freezer ini ya, uh, ya. bisa bertahan beberapa atau beberapa bulan masa? jadi tetap uh, kita tetap senang untuk main kontorsi uh, tutup air tepung hmm. pantas bodinya tebal-tebal di sini. iya ya. itu adalah salah satu tips jadi kalau teman-teman punya tutup air yang dalam jumlah yang besar dan tidak bisa dihabiskan pada hari itu juga, hmm. uh, mungkin bisa dicoba tips seperti ini mantap bikin apa? ini lagi bersihkan bapak baskom indukan air ini tuh oh, itu ikannya tidak pusing? kalau seperti biasakan, itu? supaya dia tidak bisa tahan kalau. Oh dibiasakan ya? asal jangan terlalu beras ini dan Tuangnya jangan terlalu beras. Ini proses ganti airnya kah? Ya. Ini. Cipon dua hari sekali ganti air uh, seminggu sekali. Ini daun apa? Ini apa? Amazon Frogbit. Amazon Frogbit. Ya, gunanya? Gunanya ini untuk apa, mengurangi amoniak sama mencernikan air. Oke. Okay. Karena di sini airnya pakai air sumur, sumur gali dan biasanya di lilitkan atas permukaan baskom itu ada seperti minyak. Seperti minyak, iya. jadi untuk mengantisip minyak-minyak dari air nah. sumur itu pakai Bisa Amazon frogbit ini. Frog atau tanaman air yang lain. Iya, karena sini saya banyak, banyak saya lihat Amazon frogbit. Ini nah, dapat di mana nih? Atau kita, dibeli atau tangkap di alam bebas? Ada lebas? di salah satu breeder, nggak dapatnya? Oh, jadi kita di sini tidak pakai aerator, ya? Yeah. Jadi salah satu solusi untuk apa mencegah yeah. ada perut. Minyak di atas permukaan air itu kita pakai tanaman air. Oh ndak ada aerator. Sudah berapa lama main guppy? Uh, main guppy itu sebenarnya sudah lama sudah dari semenjak 2018 lah. Kapan waktu itu masih apa sekarangnya hobi saja belum dari okay. ini. Dari 2018 mainnya media baskom terus ya. Pakai me media baskom dan styrofoam. Dan styrofoam. Aerator tidak ada. Uh, tidak ada. Dulu pernah sempat coba aerator, tadi sebenarnya sama saja, pakai aerator dengan tanpa aerator. Tapi ada tanaman air itu sama saja ini, tidak-tidak ini. Tidak. Kan Gupi lebih senang pakai aerator atau pakai tanaman air seperti itu? Uh, sebenarnya kalau pakai tanaman air itu ada keuntungannya ya. Jadi dia bisa mengurangi kadar amoniak di dalam ini. Jadi kalau kita tidak uh, segera apa melakukan sifon, jadi dia bisa lebih ini ikannya bisa lebih tahan oh begitu kalau pakai aerator kan ya tetap harus kita siphon iya. apalagi tanpa filter ya tanpa iya. ada filter ini jurning airnya <laughs> ya, lebih cantik juga nih iya tapi ini bisa tumbuh di indoor kah? atau cuma outdoor saja bisa oh, tumbuhnya? di indoor bisa sebenarnya tapi paling bagus dia kalau tanaman air itu memang harus ada cahaya apalagi kalau cahaya matahari langsung dia lebih pertumbuhannya lebih bagus oh, begitu uh. ya, kita, kita kalau mau lihat ikan di sini bisa lihat di sini seperti apa kualitas ikan yang ada di pangkulit ah, sipan dulu sini Ke kendala selama ini, Om. selama main rupiah outdoor, misal faktor hujan, ya. Atau ya. kalau kendalanya outdoor, itu dia lebih ke faktor cuaca, ya. Karena suhu air di luar itu cepat sekali berubah, ya. cepet Sekali dingin, kadang-kadang juga kalau angin kencang, air hujannya masuk ke dalam ini, baskom air begini itu kan kalau ini dia asam jadi bisa mempengaruhi uh, kesehatan ikan ini itu uh, faktor yang ya, itu mungkin jadi kendala kalau di outdoor yeah. terus uh, kalau dia di musim kemarau musim panas cahaya matahari yang ini cepat menumbuhkan lumut di baskomnya Kalau berlumut sama, tidak bagus juga. E, kalau ini juga kurang bagus karena akan jadi kurang apa penampilan ikan jadi kurang bagus kelihatan ya karena airnya terlalu hijau. Oh iya. iya. Karena kalau terlalu lama di air hijau juga kadang-kadang ikan kita tidak tahu air hijaunya ini sudah ada bibit penyakit atau tidak Dia kan tiba-tiba sakit bisa. kalau ini kan tidak ada pagarnya ini kalau kita ya. lihat tidak ada pagarnya orang bisa lalu lalang tiba-tiba ya. uh, nah, hilang ini <laughs> biasa ada yang anak-anak <laughs> kecil masuk ke dalam apa lingkungan kos kita ambil ikan wah jadi sering di sini uh, kalau sekarang sudah jarang karena oh. uh, ini katakan dulu waktu masih di depan biasa anak-anak kecil yeah. sering datang ini tetap semangat ya yeah. yeah. <laughs> ada kan tips-tips untuk penilaian gupi secara outdoor seperti ini kita harus lebih sering-sering dalam pencucian air ya dan serta mengecek kualitas air di basket berarti hampir sama besar seperti main indoor ya? ya kurang lagi sama lah sama, sama. cuman kalau outdoor kan dia mungkin airnya lebih cepat keruh karena kena sinar matahari kata ada timbul umut kan. ya itu yang iya. kan jadi kurang sebenarnya ikan mungkin sehat tapi karena airnya agak dutat jadi kurang bagus dilihatnya kalau kelebihan main outdoor? ya itu, kualitasnya kan bisa apa, lebih lebih bagus lah ya, daya tahannya biasanya lebih bagus. daya tahannya gitu, bodinya juga mungkin lebih dia besar? Kan, ya kalau body mungkin dari pakan sih ya oh dari pakan <laughs> ya. tidak berpengaruh outdoor sama indoor kalo outdoor? mungkin ada ya karena dia kalau di outdoor kan ada tumbuh lumut biasanya di ini itu juga membantu untuk kalau ada ketersediaan kotanya agak kurang, yang kotak hidupnya agak kurang, yang mm. dia bisa makan rumah semut yang ada di baskom itu okay, siap. terdapat oleh-oleh Makasih banyak Om Lius sudah di mau mau di review dan dapat ikutir saat ini. agak semuanya melius. Terima kasih. Semoga sukses dan berkembang terus famnya. Terima kasih.